check the mic and make sure it sound right. Suruh matiin lampu buah naga tapi tidak jadi ya wih keren kan banget kan oke okay, bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam jadi hari ini kita mau ini kita mau ke Bangorja ya ini dari kita setanya dari apa ini namanya bensin petahunan kita mau lihat keadaannya ya Keadaan PPKM bro Ini banyak banget mobil-mobil Dari tayumpang Pitu Ini masih jam 9 ya Udah kayak gini uh, Pemadaman ya untuk lampu jalan Tidak ada yang hidup yang terang mungkin lampu-lampu dari warga-warga yang emang punya lampu sendiri. Oh. Emang kalau udah aturan negara ya gimana lagi? Lah bro ini bulak ya. Dan ini buah naga. Jadi aturan kemarin itu suruh matiin lampu buah naga, tapi tidak jadi ya. Wih keren. Gimana seluruh Udah kayak kota kan. <laughs> jadi itu itu lagi ada buah naga. Jadi buah naga di sini tuh dikasih lampu biar dia berbuah terus ya itu. Wuh. Mantap lah. Oke, okay. <coughs> kita gaskan menuju Bangorejo, gimana keadaan di sana kalau untuk wah ini tutup cafe ini rumah makan ikan bakar Banyuwangi tutup juga, pastinya kan sudah jam 11 dulu ini lapangan Purwodadi, bro. Jadi, depannya lapangan Purwodadi itu ada gereja. Ini gereja ya, ini lapangannya gelap. <tuh> Yo, kita masuk. Wah, enggak kelihatan ya tulisannya itu di atas ini. Nah, ini tulisannya Desa Bangurjo nggak enggak kelihatan. Jadi ini perempatan perempatan desa Bangurjo teman-teman. Wow masih banyak yang buka di sini. Ini jalurnya agak bergerigi di sini. Semuanya, w lampu mati semuanya, untuk uh, penerang jalan itu udah nggak ada jadi di sini banyak banget buah naga ya, itu kelihatan nggak? kalau dari mata saya kelihatan itu lagi jadi buah naganya itu mau dimatiin lampunya, cuma itu nggak jadi ya uh. jalurnya bro rada-rada sengkleng, uh, hancur Mina Wui. Oke, kawan. Jadi, ini kalau kita ke kiri, ini jam seru ya. <tuh> ada kucing, kita punya makanan kucing ya di sini. Bus, bus. Ini ada kucing, kita kasih makan kucing, bro. Bro, sorry, kucing. Soalnya aku kalau kemana-mana itu bawa makanan bro Makanan kucing Ming Ming Sini makan makan Ming Sini Bus bus sini Sini sini sini Sini bus Iki bus bus bus Ming ini Ini bawa wey akan bro, kenapa ya, lapar. Jadi saya itu selalu bawa makanan kucing bro karo di mana-mana dimakan. ndak enak loh ini. Saya coba kemarin satu asin banget. Makasih tau ya. Ini tuh udah ditutup. Dipalang bro, ini damnya. Nah ini. Pengumuman untuk pendukung pelaksanaan PPKM darurat, maka destinasi BBU 10 Damseret ditutup sementara. Jadi ini B Damseretnya ditutup seluruh itu BBU Damseret. Cuma ya itu tadi. Kita kesana aja. Makan ya. Ya. Yang sehat. Kasihan bro kucingnya sakit nggak tahu sakit apa itu itu merah loh dia kucing liar Bro Jadi kalau teman-teman ada rezeki hmm. uh, sebaiknya bantu hewan ya hewan ya manusia juga Wah, dia kayaknya habis kecelakaan ini Bro ya ya udah kita tinggal aja dulu soalnya kita mau jalan-jalan, oke okay, kucing, sama tinggal ya, nah, nah ini tokonya semua tutup bro, sini tutup semuanya, terus semua. Wah wow, ini ada SBBU Mini Jadi kalau PPKM darurat itu yang sibuk Yang sibuk yang Apa itu <tuh> Susah itu ya seperti saya kalau cari makan Kita cari cilok aja lah di jajak Kalian <tuh> Air mancur sini semuanya, oh ini lah. Kalau ini terang-terang, ini uh, penerangannya dari warga sendiri ya. Terang-terang ini <tuh> udah kayak di apa itu hutan gelap. wow, keren! Wah, naga terang banget kan? Yang bagus ini miliknya pemerintah Bro. Ini namanya Kantor Desa Purwodadi. Jadi kemarin saya suntik di sini vaksin. Saya udah vaksin satu kali. Kalau nggak vaksin saya nggak berani uh, riwari wis luar. katanya juga nikah harus vaksin ya? <laughs> Wah semua serba vaksin.